Halo sahabat youtube Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya Agung Jambir 21 Mohon dukungannya dengan cara Like, Comment, dan Subscribe-nya Oke maaf ya teman-teman Saya mengambil videonya di belakang rumah ya Maaf kalau terdapat apa ini namanya Keruntung ya Atau obrok kalau bahasa jawanya Keruntung lah Tema kali ini saya akan membahas Mengenai arti nama Youtube saya Mungkin Teman-teman bertanya -teman tanya atau mungkin Ingin tahu apa sih Maksud dari pemberian nama Agung Jammerda 21 Tentu saja teman-teman Itu semua ada artinya ya Saya memberikan nama Agung Jamirda itu satu itu ada artinya. Agung ya. Kalau Agung itu ya jelas nama saya sendiri ya. Kalau Jamirda itu nama lengkap saya. Maupun di KTP, di ijazah dan lain-lain itu Agung Jamirda. Baik untuk media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram. Eh, itu saya menggunakan nama asli saya ya Agung Jamirda itu yang asli saya tidak pernah menggunakan nama yang lain oke, okay, kembali lagi ke topik e, membahas Agung Jamwerda 21 nama youtube saya oke, okay, jadi 2 huruf angka 2 itu itu tahun kelahiran saya jadi 2000 satu. Jadi saya itu kelahiran tahun 2001 ribu Dan untuk angka satu, dua, satu kan? Kalau satu itu bulan satu. Ya, jadi saya lahir di bulan satu. Bulan satu itu bulan Januari. Jadi dua ribu kelahiran saya. 1 bulan lahir saya ya saya bulan lahir di bulan 1 Januari tangganya tanggal 21 jadi itu penggabungan ya 21 2001 tanggal 21 bulan 1 itu artinya teman-teman itu semua penggabungan dari tahun kelahiran saya ya. hmm uh, mungkin teman-teman cukup itu aja ya yang bisa saya klarifikasi ya tentang nama pemberian YouTube saya terima kasih buat yang sudah menonton jangan lupa like komen, dan subscribe nya salam dari saya Agung Sembirga dari Palembang untuk saya